Jadi kalau saya ditanya, terus mendengar hisap apa Rukyah? Ya, saya itu tidak tahu Nuh Muhammad ya tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisap di Mbang Kalau Imam yang lain lebih percaya Rukyah di Mbang Hisap. Imam-Imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Enggak ada di tradisi orang Alim enggak gitu Hisab tuh ya ilmu nepengera. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab tuh kita. Orang tahu semua alih kisab tuh itu Turehan. Sekarang Jubang Kiai ini tuh ilmu kita, kita di Pondok diajarin Kalender kudus yang punya kiturikan itu masih bernambah sama saya. Kalau kita anti hisap itu anti ilmunya sendiri kan? <laughs> anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisap itu siapa? Kita kan punya pakar hisap. Banyak. Karena anti hisap ya obongi kalau kalender-kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisap beda dengan Iya, nah, Itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti sawal kemarin. Saya pas setengah 6 orang-orang tanya, kusanti terawat ada nggak? Kang enten ini pemerintah nggak mengalih mengalihkan pemerintah hanya uang, ya <laughs> karena tadi. Kemarin itu sepakat tiga derajat tiga derajat itu andekan 3 ada 3 pun ulama membolehkan 3 karena ahli hisab sepakat 3 itu 3 3 3 3 Tolibin yang di 3 3 uh, apa sawal itu yang sawal 3 3 3 3 3 Hilal itu disitu dijelaskan ketika ada 3 Ruyah 3 3 ini kan sudah jelas ini 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bulan itu ada burutnya sehingga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 Giai-giai kalau mau sholat gerhana anteni ruyah. Nyatanya sore di Munajjung kok gerhana bulan kok besolat ya. Bah jaring ruyah kau nggak gitu. Ayo, tadu nah, umum nggak anteni apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, angkau naksir tenan terus besolat ya. Gitu. Percaya hisab dulu paruh ya dulu. Hisab kan? Hisab tuh permanen, kan bisa digarap 100 tahun ke depan bong lu land konsistana grapek ya amat sih ngenten-ngenten mak